kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Lezlar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentunya kita ke kabar pertama ada kabar spesial bahagia buat kita yang alhamdulillah untuk single terbaru Lesti ke tentunya untuk viewers yang sudah mencapai 6 juta kali ditonton para sahabat yang ini luar biasa Berkat kekompakan kita persahabat yang selalu solid, selalu kompak mendukung karya-karya dari Lesti tentunya Patut diberikan apresiasi tentunya Lesti Ini patut diberikan penghargaan persahabat ya Luar biasa berkat prestasinya Tentunya membuat kita juga semakin bangga persahabat ya Mudah-mudahan tentunya untuk viewers bisa konsisten dan tentunya bisa diangkat 10 juta Amin dan berikutnya, persahabat, akhirnya kita mendapatkan vitamin bahagia dari Rizky Bilar, yang mana tentunya Abang Bilar. Hari ini opening rajasi, persahabat, ya kita lihat aja di IGS-nya Chris Sebastian. Ini ketika live ya, langsung Abang Rizky Bilar di situ mempromosikan... Restorajasi di Kelapa Gading bersahabat, ya. Hari ini tentunya bersama kokrus dan kobas, tentunya lagi grand opening di Kelapa Gading. Bersahabat, ya, doakan yang terbaik untuk usaha dari Abang Rizky Bilar. Bersahabat, ya. Dan selanjutnya kita lihat juga keunggahan berikutnya Ini tentunya luar biasa di match dari Rizky Bilar Yang selalu tampil sangat keren banget di persahabat Ya Haduh, Yang tadinya cuma lihat dengkulnya saja Sekarang lihat seluruhnya persahabat Ya akhirnya muncul juga vitamin buat kita semua para fans Bayang sekali dukungan dan doa serta support dari para fans persahabat ya Ya ini dari Irnawati Anggello 16 mengatakan Sukses selalu Pak Bos Amin Ya robbal alamin Selanjutnya dukungan dari akun Yantirakan mengatakan semoga sukses usahanya amin ya robbal alamin Ada juga komentar lain dari akun Wiria 13 mengatakan Duh padahal deket nih dari rumah ke kelapa gading sayang aku lagi syawalan Hiks nanti aja deh sore pesan si buat buka tuh persahabat ya doakan yang terbaik saja Untuk usaha dari idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat kita lihat ya ini momen tentunya Rizky Bilar Grand Opening Raja Sidi Kelapa Gading ya mudah-mudahan lancar dan tentunya sukses terus untuk usahanya Rizky Bilar Terlihat sangat ramai banget para sahabat ya dukungan support dari para fans nih kayaknya luar biasa banget dari Mak Maleslar. Para sahabatnya selalu mendukung apapun itu yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Postingan sebutlah dari post kembali oleh akun Instagram Leslar Underscore History Yang mana ada sebuah kalimat bisa dituliskan Grand opening Rajasi, Kelapa Gading, Bismillah, semoga lancar dan sukses Terus Rajasi, sayang Beberis Kibilar, ntar balik jangan lupa singgah rumah Bowie Rajasi ya Sekalian ownernya, duh cute banget nih pesawat ya Ini kan calon Lesti De ya, kita doakan saja mudah-mudahan Tentunya hubungan Les juga selalu langgeng dan lancar. Amin. Berikutnya para sahabat ada Vitamin juga bahagia soal foto Lesti dan Bilar ya. Tentunya di-up saja oleh Bang Awan. Kita lihat di akun Instagram pribadinya. Bang Awan mengunggah sebuah postingan foto cute dari Lesti dan Rizky Bilar. Ketika momen di lidah, ini luar biasa banget para sahabat, ya. Aura dari calon pengantin tentunya sudah terpancar dari laut wajah Lesti dan Rizky Bilar. Ini menunjukkan bahwa tentunya keduanya sangat uh, sayang banget nih persahabat ya, saling mengisi, saling melengkapi. Aduh, sosit banget persahabat ya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan lancar sampai hari nanti. Amin. Dan mudah-mudahan juga persahabat ya, kita menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan lesti, tentunya teman Rizky bilar opening azas si persahabat ya. Mudah-mudahan saja ada cerukan fitanya manja nih dari idola kesayangan kita. Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.